jik jik jik jik balik lagi bersama topin hari ini kita akan review game get of on this ya, seluruh kita akan berbagi pola slot keacur hari ini khususnya pola slot keacur yang besar ini hari ini kita bawa meta 17.000 saja semoga kita bisa jbjb mantap hari ini ya seluruh biasa kita main di batch 2000 eh 2400 aja ya pola jangatnya kita di 70 quick <tuh> yang penting kita main mana? kita main di 1.800.000 solid sampai di sini satunya situs yang menampilkan layanan yang gratis selama 24 jam per menit untuk jadi buat kamu penasaran jangan segera aja ada di link di di kita juga ada link grup komunitas buat kalian yang penasaran dengan kelas tarot. Ini dari filosofi hari ini, slot jadwal hari ini. Kelas baca kartu ini untuk slot hari ini, lo preparare slot hari ini slot tarot. Hari ini info jadwal hari ini info slot hari ini untuk presenter ini. Setelah slot hari ini after slot hari ini after slot hari ini ada. Jadi, kalian bisa gabung ke grup WA ya buat kalian tahu kelas slot hari ini. Khususnya, polos luar biasa oleh besar ini setiap hari ya, Buat Teman-teman, lokasinya itu kita share setiap hari. Politologi di tempatnya yang lebih sedikit, jadi buat kalian semua ya langsung gak ramai kan? Grup W, biar kalian tahu, kalau slot biasa hari ini. Khususnya, pola slot biasa oleh besar ini ya, bosku. Baik, udah gembes, wortel masih aman, kita masih main Mungkin sampai-sampai dulu Sampai bawah kalian cari crispy crispy manis suhu, super super gantiga kasih sekitar sekitar beri youtube harus luar semakota aduh malu muncul eh kasih yang manis manis kasih yang mata mata kasih yang kuri kuri dan buat teman teman semua lu bantu like comment subscribe nya share share ke teman teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola seluruh hari pola slot hari ini, pola slot gacor besar oh, ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari besar ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor hari besar ini, RT slot gacor hari ini, RT slot hari ini, RT slot gacor oling besar ini ya, guys. Nah di sini kita selalu berjanji pola slot gacor hari ini khususnya polas slot gacor oling besar ini setiap harinya buat. Bosku, guru pertama, mantap nih. Bos, hijau sekalian boleh. Hijau, ya, kuning enak gitu. ikutnya ini kasih dong mantap. Kuning kasih yuk, atas gelas. tadi lumayan, 40.000 kali. Lepas, lumayan langsung dikasih jadi titiknya. Ntar memang main di area di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan akan melayangkan free gratis lor terlangsung baru-baru ber aja main di P4 1800 double cekas ya? di ini kita coba cari Frisbee di P4 1800 ya seluruh kalau susah kita langsung bui di duit 2000 kita lihat-lihat ya? lihat, aja cukup sudut kita jbc Kalo dong, petir tuh, itu. kali belum juga dikasih Little eh teman-teman semuanya ya, nah, itu, teman -teman. Semua ya, selesai, ya. Nah, like dengan subscribe nya Cias teman -teman, kalian juga boleh nah, cuma di sini kita selalu berbagi pola slot, slot hari ini pola slot gilatur, hari ini pola ini slot diatur hari ini slot hari ini slot ini info slot diatur hari ini info slot hari ini info slot gacor hari ini info, slot gilatur, Slot jatuh hari ini atau hari slot hari Ini di ya, ya, sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot ini. Maka dari itu ya di ya. ya, teman-teman kalian juga, juga boleh biar ya. teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot hari ini, pola slot satu-dua akhir ini jadi susah tuh ini lagi sekitar-sekitar susah-susah yang biasanya tuh nggak ya susah dulu 30 aduh, nah, ya, kasih dong yang manis-manis, ya, kita bisa ngobrol dengan bos. Nah, ini jadi akun sendiri kalian ya, kalam-kalam. itu.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 kalau karena kalau sudah terlihat kalau udah ada tanda tanah video sudah belum Yang lumayan kalau lumayan. lumayan main kita boleh di biru boleh. Video Video jadi, misalnya kita dapat satu seribu, jadi buat teman-teman semua ya seluruh orang, karena ada bedik, kita langsung, jelaskan beritakan saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di bantu like, comment, subscribe nya. Saya pamit dulu diri, bye bye seluruh.